Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abem, di pusat tutorial desain gratis, asasstudio.org. Bagaimana jika saya mempunyai semacam ini, saya menghilangkan semua ID, kelas, dan nama. Oke, okay, saya hanya mempunyai semacam ini. Bagaimana kita bisa mengaturnya? Saya simpan dulu dan saya hapus yang ini. Oke, okay, jika saya mempunyai P dan saya ingin mungkin urutan di sini itu akan mempunyai format yang berbeda, umpamanya seperti itu. Dan saya di sini akan me menggunakan di CSS3 kita mempunyai beberapa tambahan fungsi. Seperti ini. Saya tinggal menuliskan P, titik P.2 dan NTH. Child. Oke, seperti itu. Dan di sini saya bisa memberikan mungkin 3. Oke, dan saya rubah color ke red mungkin. Oke, saya simpan saya coba oke okay. jika saya mempunyai perintah di CSS seperti itu maka walaupun saya tidak memberikan kelas atau ID, saya masih bisa mengaturnya oke, okay. jika saya ganti mungkin ke 6 saya simpan dan saya reload saya akan mempunyai perubahan di 6 dan saya bisa memberikan seperti ini. Copy. Paste space. Dan di sini mungkin satu, Di sini mungkin 3. Dan sekarang Anda akan melihat bahwa yang saya rubah 1, tiga dan 6 akan merah. Oke, saya tidak akan memberikan seperti ini karena sama saja, saya akan kerumitan. Saya tinggal memberikan semacam ini. Out, saya simpan apa yang terjadi saat saya memberikan out. Saya reload. Saya akan mempunyai perubahan di urutan atau di angka ganjil. Saya mempunyai satu, tiga, lima, dan oke okay, jika... Jika saya menambahkan banyak lagi paragraf, mungkin copy paste dan paste, oke seperti itu. Dan saya simpan, maka semua yang berurutan ganjil akan diberikan merah, oke seperti itu. Dan Anda bisa menambahkan banyak di sini, mungkin padding. pixel piksel dan sebagainya jika saya simpan maka saya mempunyai padding dan merah seperti itu dan jika saya memberikan lagi event saya simpan maka yang berubah adalah angka genap Oke, okay, seperti itu. Saya sudah mempunyai angka genap yang berubah. Dan, saya bisa memberikan kedua hal tadi, mungkin oke, okay, saya memberikan background dulu. Background. Dan, di sini mungkin oke, okay, seperti itu. Lalu, saya copy dan base dan disini sini paddingnya saya memberikan uh, mungkin 12 pixel dan warnanya mungkin blue dan di sini backgroundnya mungkin orange oke seperti itu dan di sini saya memberikan out saya simpan. Apa yang terjadi? Saya mempunyai Oat, ganjil, dan even genap. Di ganjil, saya akan mempunyai bedding 12 dan background orange. Dan di genap, saya akan mempunyai 4 piksel dan background gelap, hitam. Hampir hitam. Oke, saya simpan. Bagaimana? Saya sudah mempunyai orange di ganjil dan saya mempunyai gelap di genap. Oke seperti itu, mudah-mudahan Anda bisa memahami dan mengikuti tutorial ini Dan Anda bisa mencoba-cobanya ke banyak kasus di halaman website Anda Mungkin Anda ingin merancang sesuatu dan silakan diterapkan informasi CSS yang berada di materi ini Oke sampai jumpa di materi selanjutnya, salam